Hai hai teman-teman hai hai ketemu lagi dengan aku Tante Gaming di video terbaru di Gebiar 123 aku bakalan nyepin lagi dengan modal 94 ribu dengan modal kurang dari 100 ribu Aku bakalan mencari cuan tambahan dengan memakai pola-pola gacor pastinya di arena bermain yang sangat rekomendasi sekali untuk nyepin-nyepin di game Olympus. Untuk kalian yang menunggu video terbaru, langsung capcus bergabung ya ke video terbaru, nontonin videonya sampai menit terakhir pola pertama aku memakai putaran 10 otomatis 10 putaran otomatis di satu checklist sepin cepat taruhan ganda aku aktifkan Oke kita coba aku sering banget ya untuk main pertama dan untuk e, nyepin pertama itu di bet 2400 Oke kita pastinya main di bet 2400 Oke kita gas ya untuk pola-polanya Nah wih scatter 3 teman-teman skater 3 sudah mulai bermunculan oke kita coba main ke bed yang lebih tinggi ya Skater 3 udah sering banget bermunculan kita langsung jangan berlama-lama main ke bed yang lebih tinggi oke di satu checklist turbo ini aku memakai 10 putaran otomatis lagi ada kali tiga yang connect dan taruhan ganda, aku coba nonaktifkan ya di putaran otomatis yang keduanya. Oke, skater tiganya sudah mulai bermunculan, berarti tandanya kita harus cepat-cepat sekali memainkan kebet yang lebih tinggi lagi karena skater tiga udah sering muncul. Gratisan sudah mulai mendekati ya. Oke, dua putaran otomatis sudah selesai. Aku coba berganti ke pola manual, kita manual dulu. Tadi lumayan sulit ya di putaran otomatis Scatter 3 terus yang muncul Gratisan belum nyangkut Kita langsung pindah pola aja ke pola manual Oke kita manual Wow scatter 3 lagi Wow satu lagi dong Waduh scatter 3 lagi Wow scatter 3 lagi Nah akhirnya Akhirnya udah beberapa kali di prank dengan scatter 3 Yang beberapa kali muncul Akhirnya gratisan langsung menyambut langsung aku dapatkan di bed 4800 ini udah beberapa kali ya kita di prank terus dari awal pola 3-nya udah sering banget untuk muncul Oke capcus kita nikmati sepin-sepin gratisan pertama 15 sepin gratisannya dan jangan lupa juga untuk kalian yang sudah selesai menonton video yang sudah selesai pastinya yang sering banget nih yang JP-JP di 123 wajib banget selalu stay stay di channel aku dan wajib banget untuk di share sharenya sebanyak mungkin ya biar teman-teman kita yang lain pun merasakan JP JP lagi di game si kakejewus nih game favorit kita semua teman-teman ya di arena pragmatic gas koe di share sebanyak mungkin biar lebih rekomendasi banget. Arenda bermain yang sangat rekomendasi jangan gacor sekali untuk nyepin di si kaki Zeus. Ada uh ya, ada kali delapan juga. Oke, dikali 20 dua aku dapatnya seratus ribu. Bisa sayang banget di akhir sepin kita nggak dikasih yang pecah dan kali-kalian yang connect Isi gratisan pertama lima 235.000 oke okay. Kalau cuan yang di gratisan pertama ini masih termasuk cuan yang kurang sekali untuk ngambil cuannya dan untuk positif WD kita mencari lagi tambahannya dan kita kembali lagi ke pola awal oke kita putar kembali ya dari pola awal sampai pola selesai. Dan pastinya untuk memutar kembali pola itu kita harus menaikkan bed lagi oke kita main-main lagi ke bed 10K. Oke kita coba. Oke, putaran 10 otomatis di checklist spin cepat udah selesai. Kita coba di checklist spin turbo, kita putar lagi. 10 putaran otomatis. Semoga kita bisa mendapatkan lagi tambahannya biar aku bisa WD lebih dari cuan 200 ribu ya. Yang tadi kita dapatkan di gratisan pertama. Oke, semoga kita bisa mencari tambahannya lagi. Oke, aku coba menghidupkan checklist lewati layar. Nah, aku kasih pola manual ya. Ih, kuningnya banyak banget dong. Kuningnya nyampe 50.000 loh. Pecahnya ini banyak banget kuningnya. Oke, lanjut ke manual lagi. Oke, ini diceklis spin turbo dan ceklis lewati layar. Oke, lanjut manual lagi. Wow, dapat lagi. Itu kuningnya tadi enak sekali nyampe 50.000 ya pecahnya. Sayang banget momennya nggak ada kali kalian nah ada cincin pecah ada kali dua yang pertama connect oke tiga kali pecah nih di satu layar wih kalau scatternya satu lagi turun itu lumayan banget kita mendapatkan tambahan spin. Nah, akhirnya tambahan spin, tambahan spin, tambahan spin kita dapatkan ya. Oke, lumayan 5 spin. Nah, semoga di tambahan spin ini kita bisa benar-benar mendapatkan sensasional di dalam gratisan kedua di bed 10k. Ada kali 5 hijau pecah. Oke, turun lagi kali 4 kuning juga ikut pecah. Nah, cakep banget biru pecah juga. Oke okay, dikali berapa dikali 11 nah aku dapat nice 236000 Moga kali-kaliannya bisa naik ke kali-kalian minimal ke 20 itu udah termasuk aman banget ya menurut aku kalau kita mendapatkan gratisan Kali-kalian udah naik ke kali-kalian 20 itu sudah aman banget Oke okay, ungu pecah nah cakep banget cawan pecah biru juga pecah oke okay, pas sekali Pas sekali momennya, ada kali limanya, ada dua juga, oke, 34.000 dikali 23, nah cakep banget, enak banget kan, momennya enak banget, pecah banyak langsung sensasional dikali-kalian 23, wow enak banget nih, gratisan kedua, aman sekali dan rekomendasi sekali untuk nambahin cuan aku dari modal 94.000. Tanpa sepin, aku bisa on the way lagi WD hari ini karena arena bermainnya yang sangat gacor dan rekomendasi, rekomendasi sekali ya. Oke teman-teman salam JP salam WD di Gebiar 123 next time see you bye-bye.